Ya, Jedar kali ini berkesempatan untuk bekerja sama dengan Mobile Legends Bang Bang sebagai pengisi suara hero Layla. Tahu kan Laila? Ya pasti tahulah, karena sudah banyak orang Indonesia yang bermain dan jatuh cinta dengan Mobile Legends Bang Bang. Dengan kerjasama ini, Mobile Legends Bang Bang ingin memberikan sentuhan lokal, terutama untuk pemain di Indonesia. Mobile Legends ingin lebih dekat dengan komunitas Indonesia, terutama ingin memahami perasaan, menangkap emosi mereka yang saat ini dimulai dengan tutorial dan pahlawan Laila. I'm so so so excited with this collaboration. Dulu sebelumnya Jessica juga sudah pernah kolaborasi dengan Mobile Legends Bang Bang. Dan biasanya kalau kolaborasi dengan Mobile Legends itu, rasanya hits banget dan asik banget kolaborasinya. Aku berharap, semoga para pemain games di Indonesia dapat merasa memiliki Mobile Legends dengan adanya kolaborasi ini. Dan aku juga berharap, semoga dengan adanya kolaborasi ini bisa mendatangkan feedback-feedback positif dari para pemain games di Indonesia. Semoga kolaborasi ini dapat mendorong para pemain di Indonesia untuk terus bermain dan memberikan feedback positif kepada developer Mobile Legends supaya bisa memberikan uh, game service terbaik dan juga terus berkembang untuk kepuasan para pemain di Indonesia dan komunitas e-sport Indonesia. Jessica, Laila itu lucu, terus weaponnya juga keren, terus skillnya juga unik, dan Laila itu kan bisa nembak dari jarak jauh, jadi pas untuk para pemain pemula, ya kan, ya kan, dan satu lagi nih, Laila itu kan seksi, kayak Jessica, setuju enggak, <tuh> Laila dong, pokoknya hero Laila paling top deh Laila Hmm menurut Jessica sih Gatot Kaca Soalnya tahu sendiri kan Gatot Kaca berasal dari Indonesia Dan selain itu skill dan skinnya juga oke okay banget